Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma salli ala si tida wa ala alihi wassuhabi amma ba'du uh, Pada siang hari ini kita akan membahas untuk aplikasi uh, analisis PH atau penirian harian untuk cara-cara penggunaannya yang pertama klik aplikasi tadi setelah Semacam ini di sini ada menu data identitas, indikator kunci. Oh ya, sebelum itu diperkenalkan dulu ini aplikasi buatan, buatan yang seseorang yang bernama, beralamat email Mulyono Malik at Gmail.com, orang Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat ya. Pertama kita isi tentang data identitas, ini identitas ini ada menu identitas, indikator nama siswa program remedi program pengayaan ini kemudian ada petunjuk aplikasi tingkat kesukaran daya pembeda efek pengecah, dan grafik kita bisa buka ke tadi menu saya ulang menu petunjuk aplikasi ini silakan baca menu aplikasinya nah ini kita langsung ke da, di sini menu bisa diklik bagian ini juga bagian ini ID indikator tapi atau kita bisa ke yang Pakai yang menu ya, kentutusan ini. Nah, ini jadi semacam itu. Ah, langsung saja kita contohkan ke data identitas kita isi. Misalnya nama madrasah Ma Maulidul Huda Google. Kemudian nama gurunya misalnya Ahmad Wahyu Haryanto. Ah, kemudian nip kita kosongi. Misalnya mapelnya Bahasa Indonesia. Kemudian kita penilaian di contoh di sini kelas 12 MIPA atau 12 MIPA 1. Semester misalnya semester gasal atau semester genap silahkan diisi sesuai yang teman-teman eh, mau isikan. Kita contohkan di semester gasal tahun pelajaran 2021 2022. Kemudian jenis penilaian penilaian ke berapa misalnya penilaian ke ke satu misalnya kemudian KD berapa KD-nya karena ini pengetahuan berarti KD 3.1 kalau keterampilan mulai 3.2 titik nah ini yang perlu diperhatikan di sini ada soal pilihan ganda default atau standarnya di sini jumlah pilihan ganda 10 ureanya 5 nah ini bisa kita tentukan cuman di sini pilihannya ini berarti angkanya mulai satu dua tiga sampai 15 pilihan ganda maksimal 15 nanti soalnya 20 kita ambil contoh saja misalnya soal pilihan gandanya misalnya 10 kemudian soal ureanya 5 misalnya nah, berarti nanti total soal itu adalah uh, berapa 15 belas kemudian bobot bobot pilihan gandanya mau di berapa gitu uh, bobot bobotnya misalnya bobot soal PG 70, uraian 30. Apakah bisa 50 50? Bisa. 50 50 50 juga bisa, 30 70 juga bisa. Ini kita contohkan saja bobot PG-nya itu 70, bobot uraiannya 30. Jumlah siswa. Nah, jumlah siswa misalnya kita contohkan di sini punya siswa jumlahnya 39. Nanti kita klik di bagian ini. Klik kemudian geser ke angka 39 Nah ini klik angka 39 KKM KKM misalnya kita KKM nya 76, udah ketik 76 misalnya Atau 80 silahkan tulis 80 Kita contohkan berarti KKM 76 Tanggal tes, di sini Kita tanggal tes tanggal 9 Agustus Terus tanggal Remedy misalnya kita perencanaan remedi, jadi ini perencanaan Remedy Tanggal 18 Agustus Nama kepala Bapak Edi Husni misalnya Bapak Edi Husni MP MPD misalnya Nah Kemudian ini sudah selesai Contohnya Contoh satu ini berarti data identitas Kemudian ini kan 3D 3.1 3.1 itu setiap mapel kan punya KD itu indikatornya sendiri-sendiri. Ada yang indikatornya cuma 4, ada yang 5, monggo silahkan. Misalnya 5, satu indikator diuji dengan dua soal, berarti bisa jadi 10. Nah, ini kita contohkan pakai 10 indikator, kita contohkan pakai 10 indikator. Nah, itu untuk ngisi indikatornya, kita kan tadi soalnya 10, kemudian. Indikatornya itu nanti berarti uh, diisikan di, di indikator nanti berarti nanti yang soal ke keurean kita kasih indikator contoh indikatornya di sini nah ini ini contoh yang sudah ada untuk yang tadi soal soal apa tadi soal <kuh> saya ulang kembali ke tadi indikator dan kunci ini untuk indikator yang 3 titik, kan kayak KD3 ada 3 titik 1 indikatornya ini mendefinisikan tentang pokok laporan observasi sampai ke 3 titik 1 titik 10 ini indikator 10 nah, kemudian yang urian indikatornya apa kita taruhlah uriannya itu untuk indikator yang ini tinggal copy paste sama indikator 3 titik Misalnya sama semacam itu, cuman ini angka-angka di sini ini harus dirubah juga, gitu ya. Ini saya contohkan tertulis saja, contoh disamakan saja, tapi nanti Bapak-Ibu Silahkan disesuaikan dengan indikator panjenengan. Bisa indikator 3.1 nya misalnya 3.1 titik satu, itu punya cuma dua indikator saja ditulis ulang, nggak apa-apa. Misalnya satu indikator diukur dengan dua soal misalnya tuh e, kemudian setelah ini diisi, setelah indikator diisi kita kembali, berarti kan data identitas sudah, indikator sudah kemudian sekarang kita kasih nama siswa, tadi kan jumlah siswa 39 oke kita cari data siswa, misalnya ada data siswa namanya ini saya sudah siapkan sembilan misalnya e, 39, kita copy sampai syarla ini kita copy data siswa nah, kita masukkan ke sini klik kanan, copy, copy paste spesial, pilih value saya ulang, klik kanan, paste spesial, pilih value nah ini, sudah kemudian di sini sudah ada nama anak jumlahnya sampai 39 ya ini sudah 39 anak nah, yang kemudian yang penting lagi di sini, ini ada soal pilihan ganda, soal nomor 1 Soal nomor dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Nah ini, ini kita bisa isi caranya gini. Misalnya A itu apa? Misalnya yang A itu nomor satu kuncinya D. Kita ganti bisa kuncinya adalah E. Bentar besar. E yang ini C. Kemudian yang ini B. Nah, terus skor maksimalnya berapa? Misalnya satu soal skornya 1. Ini sampai 10 soal. Kemudian yang uraian misalnya satu soal skornya 5. Oh, bentar ini pun skorannya berarti di belakang tadi yang indikator ini. Ini dikasih 5 5 5 ya, saya ulang. Tadi di indikator belum kelupaan Lupa skor maksimalnya. Ini 1 1 1 1 yang ini lima lima lima ini yang di skor soal Ujian nanti akan keluar langsung di Input yang ini, nah ini otomatis Nah Kemudian setelah itu tinggal kita isi Isi jawaban dari anak-anak Misalnya jawaban dari anak-anak Kita acak ya, misalnya A, B, C, D E, A, C, D, A, D nah, Misalnya Kemudian ada yang misalnya kita betul semua, kita contohkan saja. Ini, ini betul semua, kemudian nah saya ulang. Ini contoh kita masukkan jawaban dari siswa nah, Ini diisi semua sampai selesai Jadi apa yang dijawab oleh siswa Kita masukkan jawabannya ke sini nah, ini. ini ada yang benar Ada yang kita acak ya Ini nilai Urea apa nilai pilihan ganda Kemudian urean dari hasil Koreksi teman-teman sekalian Ada misalnya dia 5 5, 5, misalnya soal nomor satu Dapat nilai 5, nomor 2 dapat nilai 5 Udah Kita isikan semua Misalnya ini biar, ini contoh saja Saya kasih Contoh Ini kalau betul semua, berarti nilainya 5 Semua, tapi kan tidak mungkin ya Misalnya ini ada yang dapat nilai 4 suruh mengeluarkan terus ada ini dapat nilai 3 ini empat empat empat misalnya ini ada yang cuma dapat nilai satu atau nilainya nol salah jawabannya ini 0 ini 0 nol nol nol misalnya nol nol nol kemudian ini dapat nilai 4 Empat, empat. Nah ini pada skenario ini taruhlah misalnya contohnya semacam ini tadi Amanda untuk soal nomor satu jawabannya A Nomor 2 B ila akhirihi dan sebagainya Ini sudah berarti tadi 10 soal pilihan ganda 10 soal irian Nah dari sini hasil ulangan harian anak-anak kita bisa lihat nanti yang remedi siapa yang pengayaan siapa kemudian analisisnya semacam apa kita kembali ke ini sudah inputnya ya ini yang paling pokok untuk input ini kita kembali ke menu eh, lihat program remedi nah ini ini bisa di print untuk dilap menjadi laporan nama Madrasah Aliyah Matul Dambugel mapelnya Bahasa Indonesia kelasnya MIPA 1 semester Tahun pelajaran gasal 2021 2022 bulan ke-1 tanggal remedi 18 Agustus Ini program remedial. KKM-nya 76 bentuk soal urian bentuk soal apa pilihan ganda atau urian Nah, kemudian kayak ini nih ada yang yang remedi siapa saja ini akan tampil di sini. Berarti anak yang tidak remedi enggak tampil di sini. Dari input yang tadi kita masukkan, input yang ini, ini keluar, keluar menu, keluar yang remidi siapa saja. Ini ada Amanda Lisa Anggreni. Nah, satu saja ya, satu saja yang remi, yang remidi. tarlah ada, pengen tampil yang remidi, dua anak misalnya. Misalnya contoh saja ya, ini kita ambilkan contoh anak dengan ide yang nanti kira-kira remidi. Nanti dia... Fatimah Zahro ini kalau nilainya jelek-jelek berarti dia akan remedi juga nanti kita lihat ke menu program remedi. Ah ini Fatimah Zahro. Nah Fatimah Zahro ini tidak bisa apa semester semester eh semester untuk penilaian pertama itu itu yang nggak remedi namanya Amanda Lisa Anggreni indikator yang belum tuntas ini tiga berarti indikator satu dua lima tujuh kemudian tujuh sembilan sepuluh kita kasih apa misalnya uh, pemberian tugas atau pembelajaran ulang berarti pembelajaran ulang pembelajaran ulangnya yang sesuai dengan KD ini atau nomor soal yang diremedi misalnya jadi tidak tidak semua ya uh, ini yang salah jawabannya berarti sesuai dengan itu Pembelajaran ulang, misalnya tinggal klik pilih nih, bimbingan individu, bimbingan kelompok, pemberian tugas, atau tutor teman supaya misalnya kita kasih tugas atau pembelajaran ulang gitu. Kemudian, tapi nanti juga setelah pembelajaran ulang kita ada tindak lanjut di tes ulang apakah sudah uh, sesuai atau belum, atau sudah indikatornya sudah tercapai atau belum. Kemudian ini Fatimah Zahra, ini yang tidak, tidak, tidak apa ya, soal yang salah misalnya. Ini kita kasih apa pembelajaran ulang. Nah, Nih, setelah itu diukur lagi. Ini jadi nanti kita tinggal ngeprint di sini anak yang apa? Kita tinggal print kalau mau jadikan data, print. Terus, nanti ini data remedi perencanaan remedi kita. Setelah itu diketahui kepala madrasah kemudian guru mata pelajaran. Ah, ada yang remedi tentunya di sini ada yang nilainya sudah pengayaan berarti ya kita lihat ke program pengayaan nah ini program pengayaan dari ulangan harian pertama pihak pertama itu ternyata ada banyak anak yang lainnya 100 ada yang di atas KKM ini ini ada program pengayaan nah program pengayaannya apa nah ini contoh saja di sini tertulis bisa mengerjakan soal-soal UN atau mempelajari hal yang terkait dengan KD yang tadi dikan tapi bobotnya yang lebih tinggi lagi mengembangkan semacam itu kemudian anak yang nilainya 100-100 atau yang tinggi-tinggi menjadi tutor teman sebaya kemudian ada nilai plus nah, nilai plus itu ada nilai berapa misalnya semacam itu kemudian untuk standar penilaian harian atau oh pengayaan dan remedial itu sudah cukup Jadi yang ini sama yang ini, ini untuk melihat data yang uh, soal itu kemudian kalau yang daya pembeda ini ada data, kalau dibutuhkan sebagai data ini bisa juga di print untuk setiap penilaian harian ini daya pembedanya semacam sudah ada rumusnya sudah dibuatkan klasifikasi, ke, klasifikasi daya pembeda ini sudah ada Kemudian ada tingkat kesukaran, ini sudah diskorkan juga di sini. Kemudian efek pengecoh, nah di sini juga sudah ada. Terus grafik, ini ketuntasan yang tidak tuntas 6, tuntasnya 94 persen berarti ya, 94 persen daya serapnya 77 itu, kemudian persentase jawaban store per bukti, ini sudah ditampilkan juga sangat bagus nah, ini sudah ada nah, ini yang isi ya yang ini yang isi itu itu saja untuk apa materi tentang aplikasi ini saya ulang ya tapi yang paling pokok itu ngisi identitas dulu identitas disesuaikan pembobotannya terus ini ya, kemudian kembali ke menu lagi indikatornya. sedangkan ditulis indikatornya di sini. Indikator, kemudian ada jawaban dan skor lah. Ini yang kita isi manual satu-satu di sini hasil jawaban dari siswa. Apakah kalau kita cuma nilnya urean saja, 5 soal urean, nah, kebetulan di cuma lima urean saja, ini juga bisa. Misalnya kita nanti soalnya cuma lima soal urean berarti kita tutup nolkan di sini ini cuma nanti ini dihapus tapi ya biasa harus ada pilihan ganda kalau ada tes macam itu kembali yang tadi ya ini 10 pilihan ganda nah itu saja dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk aplikasi bisa di share